Sekarang syuting hari ke-22 di Pasar Kempiang. Lokasinya bagus, ini pasar tradisional yang memang ada di kampung Tangan. Jadi memang pasarnya, memang pasar ini ada. Hari ini aku lastik. sin traveling, kita akan keliling-keliling menggunakan -keliling, mobilnya Nando. Belakang ada dua askam sama asisten. Kita <laughs> lagi syuting di tengah hujan, tapi kita tetap harus syuting karena sudah dikejar waktu. Oh, Respek sama semua tim produksi yang keren, tetap keren. mesti syuting. Jadi ini pengorbanan yang luar biasa, karena Malam ini hari terakhir saya syuting. Tadi, oh, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, bisa selesai semua. Kedatangan tokoh baru Benny pakai tukang steam Dua hari lagi ya. Pasti akan kangen Sama tim USBN Series Saksikan di